di channel Ikebana Lucy saya memerangkai Jiuka Ikebana Ikenobo memakai wadah gelas sepasang lalu ini adalah rotan ya, rotan yang pipih jadi eh, saya lingkarkan di vasnya inspirasinya datangnya dari hula hoop ya, yang suka dipakai anak-anak itu jadi ini hanya ditempel aja, saya pakai lem tembak Tapi ini karena fasnya licin Dia suka terbuka Jadi dari belakang saya tambah lagi saya selotip Memang agak kurang rapi kalau dilihat dari belakang ya Kelihatan selotipnya berantakan ini Tapi kan ini rangkaiannya rangkaian satu muka Jadi kita tidak lihat di belakangnya nggak sopan ya kalau kita lihat rangkaian orang lalu longok-longok ke belakangnya karena memang ini bukan rangkaian dua muka kalau rangkaian dua muka tentu di belakangnya harus rapi harus bersih ya jadi hanya saya tempel begitu aja lingkaran lingkarannya oke saya akan mulai saya memakai daun daun sindapsusnya hari ini besar ya saya pakai di sini daun cindap susinya ini saya pakai kensan ya ya pakai kensan, tapi sini dalamnya saya kasih styrofoam karena berat sekali kalau semuanya dikasih batu lalu yang satunya juga saya kasih daun di sini ya oke seperti ini Lalu saya ada buat eh, lingkaran rotanya ini terpisah karena saya mau taruh di sini di rangkaiannya. Iya, oke. Okay. Kita arahkan sedikit ke belakang karena semuanya udah ke depan. Iya. Saya ada bikin beberapa. Lalu saya akan kasih bunganya, bunga ixoranya yang sudah saya kasih kawat seperti biasa. Ini di sini. Iya. Ini vasnya tinggi ya. Hmm. Lalu bunga ixoranya lagi satu di yang pendek. Di sini. Oke, okay. seperti ini ya, di belah dua vas sudah ada bunga iksoranya atau yang disebut sokak Lalu saya ada ornamennya juga, saya buat Lingkaran, lalu saya kasih stick di sini Saya mau taruh di sini Ya Saya bikin dua Satu lagi Sini, ya. lalu di yang besar saya juga akan kasih. Ini udah saya kasih stick di sini, saya kasih sumpit di situ. Iya, jadi menyatu antara ornamen yang di atas, di dalam rangkaian, dan di wadahnya. Seru sekali ya, hula hoopnya. Jadi, ini ngebayangin dia kayak hula hoop lalu satu lagi agak ke belakang ya, karena ini semua udah ke depan, jadi ini saya taruh agak ke belakang ya jadi dari bawah sampai atas hula hoop kita lalu di yang besar, saya kasih lagi suaranya dua oke okay. saya punya ranting ini saya kurang tahu namanya ini seperti sawit sobat tapi kayaknya bukan ini kita taruh di sini ya Oke saya pakai tiga di sini Karena ini rangkaiannya juga besar, fasnya besar. Ini rangkaiannya cukup besar. Oke, okay. ya seperti ini. Lalu saya akan tambah lagi di tifas yang kecil supaya menjadi satu kesatuan di belakang, juga di depan, agak di depan. Ya. Lalu agak ke depan sedikit lagi Kita taruh Ini oh. kita taruh di belakang Ini mungkin ada 70 cm atau 80 cm Ini pasti tingginya Lalu saya akan kasih asirainya Yaitu Statis Statis ungu ya supaya dia kontras Kita taruh di pinggir Statis ungunya kontras sekali warnanya dengan pink. Di sini juga. Jadi memang di sini kita bunganya tuh memang kalau ikembana tidak terlalu banyak supaya kita punya ornamen itu akan jelas tampak jelas. Kita kasih juga di sini. Ya sudah rame dengan ornamennya jadi cerah sekali rangkaiannya ini kita melihat rangkaian ini warnanya cerah sangat gembira sekali ya jadi bersusun ini dari bawah sampai ke atas sampai ke dalam rangkaiannya kita taruhnya fase yang kecil agar di depan yang besar agak di belakang jadi ini ada, ada dimensinya ini luas sekali coba kalau lihat dari samping ya Memang di sini agak kurang cantik ya? Oke. Okay. Warnanya cerah sekali. Matching dengan Xora kita. Nah, rangkaian kreativitas saya sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.